Dan NASA telah memberikan pengumuman Tentang kemungkinan bumi kita mengalami serangan meteor Dan mereka hanya sekedar menyampaikan Itu pun mereka punya prinsip Tidak boleh buat panik manusia kalau ini benar beritanya jangan buat panik manusia tapi mereka melakukan persiapan, curang pak mereka tidak menyampaikan pada kita fasilitas untuk mengetahui itu ada di tangan mereka alasannya jangan buat publik buat jangan, jangan buat publik ini menjadi panik lalu mereka persiapan biar nanti hari terjadi rasakan saja langsung sementara kita udah di dalam, udah siap-siap bangker mereka udah siap 6 di dalam bawah tanah Amerika Serikat satu banker dapat menampung ratus ribu manusia Banker terakhir 2012 kemarin Banker keenam. Rusia telah mempersiapkan bankernya juga Ada tiga banker Inggris telah mempersiapkan banker Australia telah mempersiapkan bankernya Singapura yang terdekat juga telah mempersiapkan 10 tahun yang lalu Dapat menampung 250 ribu manusia Dan di dalamnya dipersiapkan Stok makanan selama satu tahun untuk manusia yang hidup di dalam banker itu Subhanallah Energi cadangan sudah mereka siapkan, obat-obatan mereka siapkan Selama satu tahun untuk di dalam bunker Mereka persiapkan, tetapi kepada kita shh, Jangan kabarkan siapa-siapa Kalaupun ada pemberitaan-pemberitaan Yang menggambarkan bahwa itu pasti terjadi Langsung tepis dan katakan, nggak akan ada yang kena bumi nah, Ini bahasa mereka nggak akan ada yang kena bumi Sementara mereka sudah siap-siap Tapi inilah gaya mereka, memang illuminati sudah punya program Program mereka adalah New World Order, ya, di mana masa depan yang akan datang orang-orang yang telah mereka tentukan yang layak itu hidup, yang lain, -lain mampus aja semua. Orang-orang yang layak hidup itu sudah terdata siapa orangnya dari keluarga mana, bagaimana pembelaan mereka kepada Yahudi dan ini termasuk orang elit nggak di dunia. Mereka-mereka-mereka lah yang dipantaskan masuk ke dalam bangker-bangker itu, yang tidak terhitung, yang tidak termasuk dan gak masuk dalam catatannya illuminati mereka buat bangker kecil-kecil sendiri pak di dalam karena punya fulus dia konglomerat tapi gak masuk dalam hitungan dia buat sendiri bangker-bangker termasuk jeneral-jeneral di Amerika yang tahu bahwa apa yang akan terjadi mereka buat bangker sendiri untuk keluarganya masuk ke dalam tanah la halla wa la quata illa billah orang-orang NASA yang beberapa orang tidak terpilih buat bangker juga sendiri kaum muslimin mereka persiapan umat islam gak boleh lakukan persiapan karena umat islam memang ditarget target untuk habis Begitu juga seluruh agama-agama yang lain oleh kaum Illuminati. Kita lanjutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma ta'tis sama. Sama. Pada hari langit mendatangkan. Berarti memang dari langit. Memang dari langit. Kalau tadi dikatakan gunung meletus akibat perang nuklir. Perang dunia ketiga dengan perang nuklir. Jadi tertolak dengan ayat ini. Ini harus dari langit. Ta'ti minas sama. Ta'tis sama ya. Langit mendatangkan bidukhanin mubin. Dukhhanin mubin. Dukhhan itu artinya adalah kabut yang teramat sangat tebal lagi panas dukhhan. Dukhhan. Mubin. Penjelasan mubin, lihat di kitab ensiklopedia akhir zaman diuraikan kalimat mubin di situ. Ini benar-benar debu asap, kabut yang teramat panas menyatu. Kaum muslimin sayang saya tidak sempat untuk menayangkan kembali video kemarin tapi Bapak Ibu bisa melihat langsung di YouTube Bagaimana masuknya meteor ke bumi kita dan satu meteor itu akan menyebabkan terjadinya asap yang sangat tebal sementara meteor itu tidak satu dia akan banyak satu meteor itu berasap dengan asap yang sangat tebal asapnya lebih beracun daripada asap Gunung Merapi lebih beracun daripada asap akibat letusan bom nuklir asap yang tebal ini menyebabkan manusia berkata lihat di surat Abtur manusia akan berkata nanti apa kata manusia ya <tik> mereka berkata hada sahab merkum ini adalah awan yang tumpang tinggi saking tebalnya Pak meteor <tik> meninggalkan kesan awan yang sangat tebar tumpang tindih. Perhatikan kaum muslimin, Michel Pen ketika menjelaskan satu meteor ketika masuk ke bumi dengan diameter 2 km. Maka kekuatan meteor ini, kekuatan ledakannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir kalau ia menghantam sesuatu. Kekuatannya, Pak, 1 juta bom nuklir kalau diameternya cuma 100 meter saja maka kekuatan ledaknya ledakannya hanya 100 kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki, Hiroshima kalau satu meteor itu hanya garis diameternya 100 meter kalau garis diameternya adalah 2 kilometer kekuatannya sama dengan satu juta kali lipat bom nuklir sementara New Newwise ini adalah produk terbaru dari NASA yang diluncurkan dan mempunyai ketelitian yang lebih tajam. Sekarang ini sedang menangkap belasan ribu meteor besarnya ratusan meter. Sedang meluncur ke arah bumi. Belasan ribu. Sekarang ini kaum muslimin. Ada diantaranya yang besar lebih daripada itu. Ada yang tidak terbaca tetapi dia sangat kuat. Ini sekarang sedang menuju ke arah bumi. Ini mengenai kita enggak? Allah wa alam. Sekali lagi melihat syarat-syaratnya sudah lengkap dibuat oleh penduduk bumi. Melihat tanda-tandanya dan sebab-sebabnya sudah hampir lengkap dibuat. Tinggal nunggu akibat saja lagi. Fartakib. Maka tunggulah sambil terus awasi.